Dayana mengaku dimanfaatkan oleh Vicky Naki. Selebgram Dayana belak-belakan mengaku telah dimanfaatkan oleh YouTuber Vicky Naki, menurutnya Vicky memanfaatkan dirinya untuk kepentingannya sendiri. Tapi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya. Dayana pun tak segan menyebut Vicky Naki sejatinya bukan orang yang tulus, Hal ini diungkap selebgram asal Kazakhstan itu di akun Instagramnya at demik.demik dilansir dari akun Instagram at dunia punya cerita yang menerjemahkan. Pria yang membuatku terkenal dan mendapat banyak perhatian, jika dia mendukungku, maka saya juga mendukungnya, namun sayang sekali bahwa orang tidak selalu tulus. Tulis Dayana dalam unggahannya yang dikutip dari at dunia punya cerita, Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Tak sampai di situ, Dayana juga menuduh Vicky telah berpura-pura menjadi temannya dan hanya berniat mempermainkan perasaannya saja. Bahkan, ia menuduh Vicky mendukung orang-orang yang telah menghujatnya di media sosial, Medsos. Anda mencapai tujuan Anda sendiri, mengumpulkan penonton, membuat cerita palsu dengan saya, mempermainkan perasaan saya juga, dan berpura-pura menjadi teman saya. Namun, Anda mendukung para pembenci, tegasnya. Merasa dihianati, Dayana pun mengaku tidak butuh lagi bantuan Vicky meski telah berjasa membesarkan namanya dan dicintai orang Indonesia, dengan atau tanpa Anda, saya akan berhasil, lanjut Dayana. Pernyataan itu ia unggah bersama gambar renalap layar percakapan antara Vicky Naki dan Baim Wong yang mengaku marah dan meng Dayana karena telah menghina Indonesia. Selang beberapa jam dari unggahan itu, Vicky Naki mengaku akun Instagramnya telah diblokir oleh Dayana, Hal ini terungkap dari unggahan instastory Vicky Naki yang menjawab pertanyaan dari netizen, soal kenapa dirinya meng unfollow instagram Dayana. Aku nggak unfollow Dayana, tapi dia ngeblok aku. Tulis Vicky di akun instagramnya at Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Vicky juga mengunggah gambar tangkap layar sebagai buktinya akun instagramnya diblokir. Dalam gambar tersebut memperlihatkan akunnya tidak bisa menemukan akun Instagram Dayana, at demidotdemik, Vicky juga-juga sudah tidak bisa melihat unggahan Dayana di Instagram. Menurut kalian yang benar dan salah siapa ya?